Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Ayah, bunda, dan anak Indonesia Lagi ada di lapangan Nonton Teman-teman Main layangan Sambil Mimik es krim Minum es krim Ini kak Kakak. Halo Mana layangannya uh ramai yuk main yuk yuk yuk yuk yuk, yuk. layangan burung burung apa itu kak? kagak yang layangan bulan bintang sama layangan sawangan halo mas berian Guyung guyu ini Mas Friandi, terbang, terbang rek, wow wow nyambit rek, aduh nyambit rek, terjadi, Wey, ada burung merpati dilepas juga di sana saudara saudara sekalian, yo. Woo. Oh, pinjam minuman bukan pinjam minuman. minta Oh wow, wow, wow. kebetulan cuaca lagi agak mendung Kak, Kak, saya yang menunggu ini waaaah, bunyur-bunyur katanya masjid kok ada kena yang kamu buat, enrol, kena di judul berapa di judul wow wow, layanan bulan bintangnya nyer -munyer. error Eh, kurang aja, ngerang aneh nih. Poco, ngerang ngejelno. Neng, ngerang poco, ngereng ngejelno. Ngereng ngejelno, ngereng ngejelno. Ngereng ngejelno, ngereng ngejelno. Ngereng ngejelno, ngereng ngejelno. Ngereng ngejelno, nah aja ndak, dak, melanyu apa bos, bos ini es krimnya rasa ah, <tuk> apa coklat lihat lihat eh lihat es krim apa ini ice have an ice day sendai alpukat hmm? oh ya punya kakak Tiara alpukat ya, kak -kak apa-apa Mafan waduh kukunya belum dipotong lihat esnya sama kayak aduh, bos bos sama kayak kak lhovan di arah alpukat Ya, suangannya ada di jelorek kan bucu nih, krono harapnya ngecel loh kalau mau melayu nih enak ini soangan ada anak soangan nih hehehe <San> oh kan langsung di lari didik didik ngapot mainak suaranya lor telur yang ditik lor tarik ini lor yes tarik lar tarik lar tono angin Dengan layangane karo Awas-awas, oh. kurang yo. <tuk> <Buk. tuk> <tuk> Mulai bagas, ya. nah, ya seneng mulai lalu nah. ada nah, ya bagas bagus, nase. eh, mulu bagus naseh, itu naseh, mulai jambiro, say. Ini yang biru ini nak mulu, tinggal layangan yang bertahan tinggal layangan burung sama serangan putih. Eh ya, deh saya minta. Eh nah, siapa? Tidak. Ah, hmm, nah, lagi. Iya. Hmm, layangan peta esnya adik bos hmm masih anak tiara gak dikasih ayo wah keren nih anaknya -anak zatmiko -anak. ini layangan sambil naik sepeda uh layangannya putih ya, kelihatan Enak enggak payah rek, ya, numpak pedas. Ayo menesir. Siapa yang beres? Sekali lagi, oh ye. Ke Malaysia. Ya, wow, nah mencoba lagi saudara-saudara. Ayo sah. Ora Jawa bola-e Wah masjid temuni misasar Oke okay, sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah